Dan piala ini aku persembahkan untuk Abang R anakku dan Papa Abang L.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 selalu bahagia dan pastinya akan menyuguhkan informasi spesial terbaru dari Lesti dan Rizky Pilar. ke kabar pertama persahabatnya kita tahu dengan kabar yang sangat membahagiakan dan pastinya sangat membanggakan Alhamdulillah persahabatnya Lesti Kejora menyabet piala penghargaan sekaligus tiga piala diraih oleh Lesti Kejora yang pertama persahabat ya untuk kategori video klip dangdut terpopuler Lagu Sekali Seumur Hidup Bunda Lasekejora Tentunya mendapatkan piala penghargaan pertama di Ajang Ida 2022 semalam Ini langsung tentunya video dalam studio persahabat ya Dari official audio collection yang mengunggah Ada kalimat juga yang dituliskan Masya Allah Gua deg-degan minta ampun, Lesti Kejora selamat deh dan sutradara. Masya Allah, luar biasa. Semakin kagum dan bangga dengan dukungan yang begitu luar biasa dari Lesti Lovers. Lesla Lovers yang tentunya selalu kompak dan solid mendukung karya-karya bunda Lesti Kejora. Selain video klip dangdut terpopuler. Lesti Kejora pun mendapatkan piala penghargaan sebagai penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Alhamdulillah, persahabatnya Bunda Lesti mendapatkan piala penghargaan yang kedua. Masya Allah, luar biasa! Bunda Lesti Kejora mempersembahkan piala ini tentunya untuk anak kesayangan, Abang Fatih, dan pastinya dengan Papa Elnya juga disebut ya. Lesti Kejora mempersembahkan piala untuk Abang El dan Papa Pilar Masjoloh luar biasa. Congratulations untuk Bunda Lesti, luar biasa karya-karyamu selalu diminati oleh banyak orang. Kita simak juga bersama dia kalimat ucapan selamat dari Indosiar. Selamat untuk Lesti Kejora berhasil membawa pulang piala kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler yuk tulis ucapan selamat untuk tidak Lesti di ya, Masya Allah hingga komentar pun memang banyak sekali diberikan di unggahan ini di antara dari akun official di collection yang mengatakan di kalimat komentar makasih Lomin. Min gak tenang bawa motor juga pas nyampe menang big hook, mincik, Masya Allah, luar biasa tetap bersinar, sayang Kejora kita, tetap berkarya kita yakin bahwa Lesti Kejora akan selalu bersinar terang, Amin kita lihat juga bersahabat dia ya untuk piala berikutnya Alhamdulillah Congratulations bersahabat dia ya Untuk seorang Lesti Kejora sebagai pemenang kategori lagu dangdut terpopuler Indonesian Dangdut World 2022. Tiga piala sekaligus diraih oleh Lesti Kejora. Kita lihat nih ucapan selamat dari Ibu Harsiwi Ahmad. Congratulations Cego Adibal dan Lesti atas lagu Sekali Seumur Hidup sebagai pemenang kategori lagu dangdut terpopuler Indonesian Dangdut World 2022. Kemistri Cegu Adibal dan anakku Lesti memang selalu klop dan luar biasa meledak. Teruslah berkarya dan selalu semangat terutama teruntuk anakku Lesti, Masya Allah. Terima kasih Ibu CW, selalu men idola kesayangan Lesti Kejora. Mudah-mudahan terus berkarya dan selalu semangat untuk bunda Lesti Kejora. Amin. Kita selalu menunggu karya-karya terbarunya. Selalu menantikan penampilan-penampilannya. Pastinya war sahabat, ya. Doakan yang terbaik. Semoga Lesti sehat, bahagia, dan selalu terus berkarya. Amin. Kita simak juga bersahabat ya di beberapa tanggapan komentar diantar dari akun Fatih Lesti Underscore mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Congrats Lesti Kejora Adibal ditunggu karya-karya terbarunya. Terima kasih Ibu Siwi. Luar biasa. Keren banget. Kita dibikin bangga, dibikin bahagia. Alhamdulillah. Tentunya, pengorbanan perjuangan tidak sia-sia untuk Lesti Lovers dan Leslie Lovers. Alhamdulillah, idola kesayangan kita memborong tiga piala penghargaan sekaligus. Berikutnya, juga bersama jadi simak di hubungan IG Kak Kasania Panjam yang lalu. Masya Allah, kita salpok banget dengan koper yang tentunya di... Unggahan ini, persahabat, di washiol, luar biasa, banyak banget nih. Apa mungkin tidak hanya satu atau dua negara saja yang dikunjungi oleh Leslar dan Kasania? Luar biasa, kita hanya selalu mendoakan. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kemudian juga, persahabat, kita lihat ada informasi penting untuk warga Kunoa. Ini daftar harga tiket untuk penampilan Bunda Lesli Kejora persahabat, ya di di Expo Kemayoran nanti tanggal 19 November akan tampil persahabat ini untuk harga dan tipe har tiket persahabat ya jadi jangan sampai lupa tentunya kalian semua support dan dukung Bunda Lesti Kejora kita lihat juga persahabat ya di kamar selanjutnya ada unggahan IGS-nya ke Arosa yang mengunggah kembali persahabat ya ini postingan ada kalimat dari ayah ke Simpan emosimu dengan diam, kunci hatimu dengan sabar dan perlihatkan sabarmu dengan senyuman. Ini kata-kata yang selalu bikin kita salfok dengan tentunya luar biasanya sang ayah mensupport mendidik Lesti. Insyaallah semakin kagum selalu dibikin bangga dengan keluarga besar Lesti. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Lesti Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.